ini, wiiiit masuk, masuk, nah geser nahin dong Mas, halo hai wah ini temennya Mas Dio nih, Mas Dio temennya Mas Dio sudah datang halo Mbak siapa namanya Pak? El, kurang kenceng Mbak El, wah tolong dibantu dong ya, Mas Amin, iya yo. kurang kenceng yuk kurang tenaganya itu oh. nah, ayo kita jalan, ya kita jalan L. Senin halo, ketemu lagi sama aku, Pilot Mijin di Kaleng Coklat kali ini aku ditemenin sama Mas Ovik ye Oke, dan ada partner andalannya Mas Ovik nih, Mas Dio. halo ini diinget-inget wajahnya ya <laughs> kalau ketemu ini kayaknya st stay cool, tapi sebenarnya tuh yang cewek ini mas, <laughs> dan ada mas Tawil, wah ini kameramen dan editornya kaleng coklat ini wah keren ini hari ini kita mau nemenin Mas Ovik jalan-jalan ke.. makan.. eh makan ya? makan Mas, ah. makan Mas makan di Gumati Cafe Gumati Cafe dan? burger. dan burger burger, burger burger ya burger, burger. ya, burgerak, ya. Burgerak dimana Mas Ovik? burgerak itu di Congcat oh.. di jalan Congcat sana jauh juga Mas. kita sampai Congcat ya guys nah nanti kita di Gumati Cafe itu, kita menerbangin Wijin bareng Mas Masovic jadi Wijin itu mikrodrone ya, jadi kita mau nyoba video di sana yang seru gimana oke, selamat menikmati udah nyampe nih, di Burgerak daerah Condong Satur, bareng mbak El juga, ini ini logonya yang masuk Vic tadi oke Vic, icip icip wah mantap, kita udah, udah nyampe nih Burgerak di daerah.. Jalan Nusa Indah Jalan Nusa Indah, iya oke, okay, mantap, Masa. makan, makan Terima kasih bergerak. Uh. kita mau punya lokasi kita kedua. Udah lokasi kedua ini ya, di, di mana? Gumati, uh, uh, kita makan dulu ya. Jadi uh. tadi seru ya. Gitu kalau Mas Ovick ambil video tuh gitu Ikinya di. Bos ini, bos Bosnya, bosnya, bosnya catur dan apa lagi Mas? Uh, MJ. MJ. MJ. Jadi Next itu itu bos Next mungkin di Monosaria. Ya. Monosari. Banyak cabangnya ini berarti. Tadi seru toh? Lihat cuplikan mas Opik bikin video-video sama model temanggung. temanggung. Sebelum kita lanjut ke tempat kedua, kita makan dulu dan makan, da makan dulu guys. Temenin sama Mbak Ayu oke, kita mau balik nih thank you, mas mas bergerak, thank you ya mas ya, ya oke, okay, terima kasih mantap sekali jangan lupa mas, thank you mas, thank you kita mau balik, mantap sudah kenyang banget, istimewa jalan-jalan sama pilot micin dan Oke okay, big mantap A few moments later, kita udah sampai di Gumati. Guma, uh, mantap okay. halo, akhirnya kita sampai di Gumati. Nah, di Gumati ya, di Gumati. Nah, nanti kita mau terbangin micin di sini, jadi nanti kita mau follow Mas Ovik. Aku mau terbang dari atas sana, dari atas sana terus langsung masuk, follow Mas Ovik sampai masuk ke dalam. Kafenya uh, itu jadi, kita masuk dalam kafenya itu uh, pakai micin jelas gimana ya, tantangannya ya. Semoga nggak ada masalah, semoga semua lancar, doakan lancar asik ya. Micinan terus makan jalan-jalan, mantap. -jalan. Oke, kita mau terbangin micin. Let's go. lancar kita dapat video semuanya ya dari masuk-masuk juga -masuk, dari ini sampai masuk masuk dapat semua. Ah, nih micinnya udah dapat. Sekarang kita mau ngambil video-video biasanya. GoPro stop recording. Ah tadi udah terbangin kita micin dari sana sampai masuk. ngikutin Mas Ovi. Gimana dilancar ya Mas Ovi ya? Lancar. Aman ya, dua kali tik ya. Mantap, keren banget itu dijamin epic banget, keren sekarang aku tinggal ngambil lagi yang tanpa saat tanpa ada mas obiknya oke, terbang lagi Oke ini ngeridupinnya pakai suara ya. Jadi setelah hidup kita siap terbang. Oke kita dari sana lagi aja biar kain infrem pilotnya. Biar pilotnya nggak kelihatan. Dari balik ini. Teman-teman, semua aman lancar. Yuk kita terbang. in the lab we go we are going to make the new compound Lancar, kita <laughs> <laughs> nah, matikan GoPro. Stop recording, sukses, Joss! oh iya iya iya, lah. akhirnya kita sudah selesai jalan-jalan kali ini bersama Mas Oke Vick Oke Vick, oke nah, dan kita micinan, makan besok lanjut jalan lagi, kemana kita juga nggak tahu pokoknya jalan-jalan sambil nerbangin micin dadah, sampai ketemu di Kaleng Coklat episode selanjutnya, dadah. Nah, uh, ini apa ini? Oh, <laughs> cemilan. Ini cemilan. Dia makan juga. Biar gak jatuh lagi. Hmm. Satu kali aja. Pastinya.